Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video ini kita akan membahas matematika yang ada di tema 7. Nah, materinya adalah mengenal pecahan. Sebelum membahas tentang pecahan, kita mengucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> untuk membahas tentang pecahan, kita akan menggunakan benda-benda yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ada kurma, ada buah jambu, dan ada buah tomat. Ya. Dan pecahan yang akan kita bahas hari ini adalah pecahan 1/2, kemudian pecahan 1/3, dan Pecahan 1 per 4 Baiklah, kita akan bahas tentang pecahan 1 per 2 Ini ada satu kurma utuh kan? Satu kurma ini akan kita bagi kepada dua orang anak Supaya adil, besarnya itu harus sama ya nya kita bagi menjadi dua bagian Akan kita bagikan untuk Nadira dan Aira Nah Masing-masing anak Nadira mendapatkan setengah bagian Dan Aira mendapatkan setengah Bagian Satu kurma utuh Dibagi menjadi dua Maka masing-masing bagian itu Akan menjadi setengah dan Setengah di dalam matematika, setengah bagian itu dilambangkan dengan 1 per 2. Ini dia. 1 per 2. Satu benda dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, itu disebut dengan setengah. Kesimpulannya adalah pecahan setengah itu merupakan satu dari dua bagian yang sama besar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pecahan satu per tiga dengan menggunakan buah tomat. Nah, satu tomat utuh kita bagi menjadi tiga bagian yang sama besar. Di sini sudah dipotong ya. Kita akan bagikan kepada tiga orang anak. Ini untuk Syafa. Kemudian ini untuk opi dan ini untuk ribi. Tiga bagian tomat ini masing-masing bernilai 1/3. Ya, yang ini 1/3 dan yang ini juga 1/3. Untuk pertiga itu dilambangkan seperti ini, atau dibaca dengan sepertiga. Nah, jadi, satu tomat utuh tadi yang dibagi kepada tiga orang anak, maka masing-masing akan mendapatkan sepertiga bagian ini untuk syafa, untuk opi, dan untuk ribi. Seperti itu, jadi kesimpulannya adalah. Pecahan satu per tiga itu merupakan satu bagian dari tiga bagian benda yang sama besar. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang pecahan satu per empat dengan menggunakan buah jambu. Nah, satu bagian jam satu bagian jambu yang utuh ini kita bagi kepada empat orang anak. Bagi menjadi empat bagian yang sama besar. Nah, masing-masing anak mendapatkan berapa bagian ya? Iya, masing-masing anak mendapatkan seperempat bagian. Ini untuk Hanan. Ini untuk Habibi. Ini untuk Haikal dan ini untuk Arya. Masing-masing potongan ini bernilai berapa? Satu potongan ini bernilai 1/4. Yang ini bernilai 1/4. Yang ini bernilai 1/4 bagian. Dan yang satunya bernilai 1/4 bagian apa yang bisa kita simpulkan dari sini satu nah, perempat ini adalah lambang pecahan dari setiap potong ini satu perempat artinya satu bagian dari empat bagian yang sama besar lambang ini dibaca dengan satu perempat atau seperempat Demikian video kita tentang mengenal pecahan Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum